Selamat hari, hari Minggu adik-adik. Selamat pagi adik-adik, gimana adik-adik hari ini sehat kan? Udah pada mandi belum sama sikat gigi, biar kita ketemu walaupun masih secara online nih tapi adik-adik udah cantik-cantik sama ganteng-ganteng semua ya kan Kasna? Betul Kak Ona, oke hari ini kita ketemu lagi untuk ibadah bareng di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 16 Januari tahun 2022. Kasnat mau perkenalkan dulu nih kakak-kakak yang akan melayani di ibadah hari ini. Di liturgis ada Kasnat bersama dengan Kaona, lalu di gitaris ada Kababam dan Kaecis. Lalu untuk kakak-kakak pelayan firman dan aktivitas di TK itu ada Kariska dan Kabetran, di kecil ada Kabrigita dan Kaodri, lalu di anak tanggung ada Kadina dan Katasya. Nah sebelum kita masuk ke ibadah nih kayaknya enaknya pemanasan dulu nih Biar adik-adik makin semangat kita berdiri dulu ya adik-adik Ayo semuanya berdiri Tuh kayaknya ada yang masih duduk tuh kosmer Iya berdiri. Yuk, berdiri semuanya berdiri. berdiri Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus tujuan wheat crust in the vessel konsentrasinya adik-adik nih kita apa tuh, ilangin dua kata boleh nggak kasih apa aja tuh kak Ona? yang pertama vessel okay, yang vessel. kedua home okay, ingat ya adik-adik vessel sama home Jangan ayo kebabek Supaya kita lebih semangat lagi, kita mau nyanyi yang gerakannya lebih heboh nih Kak Asnat. Oke, apa tuh Kak? Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit, loncatnya yang kenceng ya, yang tinggi ya adik-adik. Ayo kalau Babam! Dek, ya, Kakak, -kakak dan adik-adik semua sekarang tiba saatnya adik-adik boleh sikap saat teduh yang baik, karena kita mau saat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri dengan tenang. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian dari Kidung Ceria 17 bait 1 yang dan kedua, burung pipit yang kecil. Doa yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena pada pagi hari ini, kami boleh kembali uh, ada di sini, Tuhan, sehingga kami sebentar akan beribadah, biar Tuhan yang boleh memberkati masing-masing. Kami memberkati. Kekelayan yang akan melayani di hari ini juga Tuhan. Agar semua ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk lagi. Nah sekarang disiapin Alkitabnya adik-adik. Alkitabnya dipegang kita mau baca Mazmur Pujian. Dari Masmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Masmur 62 ayat 6 sampai 9. Oke, okay. Masmur 62 ayat 6-9 yang berbunyi demikian. Masmur pada pagi hari ini terambil dari Masmur 62 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 yang berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku.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 Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Oke, kita mau bernyanyi satu pujaan lagi adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria 151. Aku bersuka cita, kita nyanyikan dua kali ya. Ayo Kak! Alkitab, siapkan alat tulis Karena kita sebentar lagi Mau mendengarkan firman Tuhan Oke silakan. Halo adik-adik Selamat pagi, selamat hari minggu Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Atau ada yang lagi sakit? Mungkin ada yang lagi batuk? Atau lagi flu? Atau lagi pusing? Atau jangan-jangan ada yang masih ngantuk nih adik-adik? Semoga Kak Brigit berdoa Adik-adik selalu diberi kesehatan ya Kak Brigit juga berdoa Untuk adik-adik yang sedang sakit Semoga lekas sembuh Supaya bisa main-main lagi Senang-senang lagi Untuk adik-adik yang masih ngantuk Yuk semangat yuk kita mau ibadah Kita tadi udah nyanyi-nyanyi Udah gerak-gerak Sekarang harus udah siap dengan firman Tuhan Oke okay? Coba tadi siapa yang dibangunin mama papa Untuk ikut IHMPA langsung bangun atau ada yang bangun sendiri hebat sudah siap berarti ya dengerin firman Tuhan nah coba Kak Brigit mau tanya lagi nih ada nggak ya yang berbahagia hari ini bahagia hari ini karena sedang berulang tahun atau dapat mainan baru atau jadi juara di sekolahnya Gak hanya itu adik-adik, bahagia juga karena diberi kesehatan, bisa ikut IHMPA hari ini atau bahagia karena punya mama, papa, oma, opa, adik, kakak yang baik, yang selalu bersama adik-adik. Coba tunjukin mana senyumnya? Walaupun di rumah... Masing-masing adik-adik harus tetap bahagia ya Apalagi kita mau beribadah nih Tuhan ada bersama kita, Tuhan lihat adik-adik Jadi harus senyum, harus bahagia Sebelumnya yuk kita ambil Alkitab kita Kita akan membaca Alkitab dari Matius 5 Ayatnya yang pertama sampai yang keempat Dibuka Matius 5 ayat 1 sampai 4 Sudah ketemu adik-adik? kalau sudah ketemu boleh taruh dulu alkitabnya kita mau bersatu dalam doa sikapnya coba mana Kak Brigit mau lihat yuk kita berdoa ya Tuhan terima kasih atas nafas kehidupan hari ini sehingga kami bisa IHMPA beribadah bersama-sama walaupun masih dari rumah kalian masing-masing tapi biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi Amin Nah adik-adik yuk kita baca Alkitabnya yang berbunyi Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 5 ayat 1 Sampai ucapan bahagia ketika, ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah Yesus kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya berbahagialah. Orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka, mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Demikian pembacaan Alkitab Nah adik-adik Kitab yang tadi kita baca adalah salah satu kitab Injil Yaitu Matius Nah firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah tentang berbahagia Bahagia itu apa sih adik-adik? Bahagia adalah perasaan atau keadaan senang, puas, syukur, tentram atas sebuah keberuntungan. Pagi ini kabar Brigit punya cerita nih. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mengunjungi kota-kota, melewati banyak tempat sampai-sampai tanpa disadari banyak sekali orang-orang yang mengikutinya dari yang sehat, yang sakit, yang masih muda, yang sudah tahu, yang sudah tua, semuanya mengikuti Yesus. Ada yang mengikuti Yesus karena penasaran atau ada yang karena mau melihat mukjizat Tuhan, ada yang karena lagi sakit jadi minta disembuhin Tuhan dan masih banyak lagi alasannya. Akhirnya, waktu Tuhan Yesus mau berkhotbah, supaya semuanya bisa mendengar, supaya semuanya bisa melihat, Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Di sana, Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, sabar, bersikap lembut, bersyukur, dan berbahagia. Kalau kita sedih, Tuhan mengajarkan kita untuk pergi kepadanya, misalnya dengan cara berdoa. Kita kalau sedang bersedih, kita berdoa ke Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan penghiburan, kesabaran, dan kekuatan untuk kita. Sehingga kita akan berbahagia di dalam Yesus. Ada enggak ya adik-adik yang sedang bersedih hari ini? Misalnya hmm, karena adik-adik nilainya jelek, atau karena... Mainannya ada yang rusak atau hilang, atau karena ditinggal mama papanya bekerja. Nah adik-adik boleh berdoa ke Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai, menghibur adik-adik, sehingga adik-adik berbahagia. Tapi jangan lupa juga adik-adik, ketika adik-adik bahagia, adik-adik bersyukur, adik-adik berdoa, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik begitu juga kalau adik-adik lihat ada orang yang sedih ataupun senang. Misalnya nih kalau adik atau kakaknya adik-adik lagi sedih atau mungkin teman-teman adik-adik ada yang lagi sedih. Adik-adik bilang apa coba adik-adik hibur mereka misalnya bilang apa? misalnya bilang gak apa-apa ya, kamu sabar jangan sedih lagi berdoa ke Tuhan, nanti Tuhan akan menghibur kamu dan membantu kamu, begitu juga ke orang dewasa, ke mama papa atau ke oma opa, om tante walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik tetap bisa menghibur dan mengingatkan mereka, oke? Okay? Terus juga kalau teman-teman adik-adik sedang berbahagia, adik-adik juga ikut bahagia, ucapkan selamat, berikan senyuman yang manis, beri pujian. Misalnya kalau teman-teman adik-adik juara, adik-adik bilang selamat ya, kamu keren, hebat bisa jadi juara. Jadi adik-adik setiap orang pasti bisa merasakan bahagia ataupun sedih, bahagia ataupun sedih. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan akan mendapatkan penghiburan dalam Yesus kalau kita sedih. Sebab apa? Tuhan Yesus selalu peduli dan bersama-sama dengan kita. Kak Brigit juga terus mau mengingatkan adik-adik untuk jadi anak yang baik, rajin berdoa, baca Alkitab, IHMPA, membantu orang-orang. Misalnya nih kalau di rumah adik-adik bantu mama rapihin mainan. Pasti mama jadi ikutan seneng. Tuhan juga seneng lihat adik-adik jadi anak-anak yang baik. Dan nanti adik-adik pasti juga ikut seneng. Karena apa? Adik-adik berhasil jadi anak-anak yang baik. Sekian firman dari Kak Brigit. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Audrey. Gimana tadi firman yang mau dibawain sama Kak Brigit? Bisa dimengerti kan? Kalau sudah, kita mau aktivitas nih. Yuk, ambil bahan adat dan bahannya. Yang pertama ada kertas A4, terus ada kertas origami, lalu ada gunting, alat perekat seperti lem atau double tip, sama alat tulis seperti pulpen atau spidol. Nah, pertama-tama di kertas HPS nya kita gambar pola seperti ini, nih. Adik-adik, kayak pola bater gambar baterai gitu ya, tapi dalamnya kosongin dulu ya, pokoknya. Bikinnya kayak gini dulu, nah kalau sudah disimpan dulu nih adik-adik Abis itu pakai kertas origami kita bikin segi empat seperti ini nih Kira-kira bentuknya kayak gini ya, ukurannya segini Pokoknya dipasin ya sama gambarnya nggak boleh kelebihan biar bisa masuk ke dalam gambarnya Nah persegi panjangnya ini adik-adik boleh bikin berapa aja ya, kalau Kak Audrey bikinnya lima Nah di persegi panjangnya ini adik-adik tulis Apa sih yang bikin adik-adik itu bersuka cita? Kalau misalkan contohnya Kak Audrey Kak Audrey bersuka cita karena disayang oleh Tuhan Yesus Bisa membantu mama papa Bisa menghibur teman yang sedang sedih Dan yang lain-lain Pokoknya adik-adik tulis ya Apa yang mudah bikin adik-adik bersuka cita Nah kalau sudah ditempel sama di pola yang tadi nih adik-adik Nah nanti jadinya bakalan seperti ini Nah di atasnya itu, adik-adik tulis nama adik-adik happiness level Seperti contohnya kak Audrey, Audrey's happiness level Yang artinya, tingkat kebahagiaan Audrey Adik-adik kalau mau nulis pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya Terus di bawahnya ditulis 100% grateful Atau 100% bersyukur Karena kita harus bersyukur ya adik-adik Atas tugas kita yang udah Tuhan kasih ke kita Nah kalau udah, jangan lupa Gambarnya dipoto terus dikirim ke grup pelkat PA Shalom Depok Nanti ditunggu sama Kaldri sama Kak Brigit Oke jangan sampai lupa sampai jumpa Oke adik-adik gimana nih tadi firmannya Sudah dengarkan dengan baik kan jangan lupa ya Nanti aktivitasnya dikerjakan yang bagi yang belum selesai Lalu jangan lupa difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp pelkat PA Shalom Depok Nah, untuk adik-adik atau mama-mama dan papa yang belum bergabung ke grup whatsapp LKPA, linknya ada di description box ya. Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Persembahannya bisa disatukan juga dengan persembahan mama-papa di rumah atau dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan untuk persembahan yang ditransfer bisa melalui barcode yang di samping ini ya adik-adik. Warta PA yang pertama, kakak-kakak layan pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun Buat kakak-kakak, juga adik-adik yang berulang tahun sepanjang tanggal 10 sampai tanggal 16 Januari 2022 Tuhan Yesus memberkati Nah terus buat mama papa yang emang belum bergabung ke grup WhatsApp PA bisa join melalui link yang ada di bawah ini di description box atau juga bisa melalui Instagram pelkat PA pelkatpa.shalom di pelkat.pa.shalom.depok Untuk adik-adik nih yang mungkin suka nyanyi dan punya kerinduan untuk mengisi pujian Nah adik-adik bisa banget mengirimkan videonya ke email pelkat PA, Alamatnya di gmail.com Nah nantinya akan ditayangkan di ibadah hari minggu pelayanan anak yang online ya via Youtube Nah kakak juga mau mengingatkan minggu depan kita akan beribadah lagi di tanggal 23 Januari 2022 di Youtube jam 7 di Youtube channelnya GPIB Shalom Depok Nah, Untuk mama papa yang mungkin memiliki kritik atau saran mengenai ibadah hari minggu pelayanan anak atau yang lainnya boleh banget disampaikan ke pengurus atau kakak-kakak lainnya Nah adik-adik, kita udah di penghujung ibadah nih. Walaupun hari ini udah selesai nih ibadahnya, tapi kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Kiranya firman Tuhan tadi dapat membuat adik-adik menjadi anak yang membawa sukacita, gak cuman untuk keluarga, tapi juga untuk siapa aja dan di mana aja. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 214, Bait 1 dan 2. Yesus memanggil. tadi aktivitasnya sama kak Audrey seru ya jangan lupa nanti adik-adik kerjakan adik-adik foto dan dikirim ke grup whatsapp LKPA shalom depok nanti kak Brigit sama kak Audrey lihat terus nanti kak Brigit baris balesin oke okay? nah tadi kita sudah dengar firman Tuhan kita sudah melakukan aktivitas kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa yuk kita berdoa yuk mana sikapnya Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih kami sudah selesai beribadah, sudah selesai menguji dan menguliakan namamu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali masing-masing. Berkati kami dan sertai kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa, sampai bertemu di minggu depan. Dadah!